sasaran perhatikan sasaran waras tetap safe aman penembakan satu butir di dada di tempat pendora siap ya yeah. putar-putar angkat tembak Jadi itu hasilnya menembak sama, tenang, Terus, sasaran, tepat, kayak gitu. Pada saat menembak pertama kali hasilnya kurang memuaskan. Saat dan pila dapet dan? Ya kenaan dia nih yang pertama. Gak apa-apa sih, sama. Pada saat saya berkolaborasi dengan senior polwan saya, di sini saya merasa bangga karena senior polwan saya ini adalah sosok panutan polwan yang benar-benar luar biasa. Sekunder persiapan, pasang Sam oke, kokang senjata. Lepas. Oke, good job. Primer persiapan. Nanti tangan kiri, senjata tangan kanan. Oke, good job. Load and ready. Oke, go. Shot Go Shot. Shot Go Go Go. gun Oke, okay, cukup Reload, reload Transisi Stand up, stand up Shoot. up Good Good Come on Good Good Oke Hard Ya, cukup jadi tujuannya kita latihan menembak ini Selain untuk pemeliharaan keterampilan kita dalam menembak Juga untuk melatih fokus untuk diaplikasikan di tugas kita sehari-hari yes. Yes. Yes. Yes. Komandan saya AKPN ini mengarahkan akan diadakannya kompetisi menembak ya Tujuannya mungkin agar suasana disitu cair ya Suasana saat pelatihan itu cair Makanya kita bikin kompetisi kecil-kecilan Nafasnya, penarikannya yang halus. Ya, silakan buka kunci angka satu ke belakang. Dan buru-buru, silakan tarik pelan-pelan. Ya, yang udah siap silakan. Ya, walaupun ini bentuknya kompetisi dan kita tahu ini hanya ya buat mencairkan suasana, tapi kita lakukan kompetisi ini dengan serius pastinya. Ya, jangan buru-buru. Pelan, pelan. Oke, okay, Squidward slow, slowly pelan Pelan, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, kita, kita yang jalani ya mau orang bilang apa mau bilang normal oh, lah inilah saya nggak terlalu memperdulikan karena yang jalanin itu kita sendiri walaupun ada yang bilang apa yang masuk ke Brimob Brimob itu kan capek kerja lapangan panas, tapi dari diri saya sendiri itu makin dibilang gitu saya makin semangat Nah kenapa saya yang jalanin Akhirnya saya masuk ke Brimob, walaupun panas-manasan tapi saya dapat ilmu yang tidak didapetin di polisi umum, saya sangat bersyukur. Dalam menyembak sangat dibutuhkan ketenangan, apalagi saat melakukan pengajaran kepada tersangka, kita harus menentukan ketenangan dan percaya diri. Karena kalau kita menembak saat perasaan tenang itu ditakutkan pelurunya melukai rekan sendiri ataupun masyarakat yang berada di sekitar TKP. Kalian menembak saya tidak membuat saya sombong kalian saya saya akan gunakan sembak mungkin dalam tugas saya sebagai polisi yanguncur KKP siap 89